Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang woton-woton yang disukai malaikat pembagi rezeki. Rezeki tidak hanya berupa uang; rezeki merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Rezeki dapat berupa materi seperti makanan, harta, tempat tinggal. Dan juga yang bukan berbentuk materi, seperti kesehatan dan rasa bahagia. Pada dasarnya, manusia memiliki porsi rezekinya mereka masing-masing. Namun, ada beberapa orang yang memiliki sifat dan sikap yang membuat rezekinya lebih banyak daripada yang lain. Sifat dan sikap ini tidak hanya membuat rezekinya semakin lancar, namun akan lebih mudah dalam segala urusan yang dihadapinya. Lalu weton apa saja yang disukai oleh malaikat pembagi rezeki karena sifat dan sifatnya yang baik berdasarkan seni perhitungan Primbon Jawa. Yang pertama weton Minggu Pon. Jumlah neptu dari weton Minggu Pon adalah 12. Weton ini memiliki watak lakune kembang, artinya sifatnya bisa menyejukkan orang di sekitarnya. Woton ini juga memiliki sikap dan sikap pekerja keras, pantang menyerah, tidak takut gagal, dan jika gagal akan terus berusaha lagi dia juga kreatif dan cinta damai Woton ini selalu menganggap kegagalan adalah pengalaman dan kegagalan adalah awal dari kesuksesan kemudian yang kedua Woton Jumat Pahing. Woton ini memiliki sifat seperti matahari yang menjadi penerang bagi orang lain sifat dan sikap utama dari weton ini adalah dermawan suka menolong, dia juga sopan dan etikanya bagus serta tidak mudah terpengaruh oleh godaan orang lain weton ini juga memiliki pemikiran yang tajam dan selalu berpikir untuk maju, selalu berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan berbagai macam sumber daya hal inilah yang membuat woton ini akan mendapatkan kemudahan rezeki dan disukai oleh malaikat pembagi rezeki kemudian yang ketiga woton seninpon woton ini dalam seni pembagian 7 berada di bawah naungan wasesosokoro yang artinya banyak sekali mendapatkan rezeki dan rezekinya seluas lautan dan tidak akan habis-habis namun untuk mendapatkan itu semua perlu kerja keras, doa dan ikhtiar Sehingganya rezekinya bisa didapatkan dengan mudah Weton ini juga memiliki sifat yang kreatif dan cerdas Dan segala yang dilihatnya akan selalu dikerjakannya dengan rapi Serta memiliki banyak ide-ide baru Kemudian yang keempat, Woton Rapologi Weton ini memiliki sifat lakune kembang Artinya segala sesuatu di dalam dirinya akan terlihat pantas Selain itu, Waton ini juga memiliki sifat dan sikap yang bijaksana Perbuatan dan tutur katanya bagus Dan juga sikapnya lebih sederhana Mereka juga tangguh dalam keadaan susah maupun senang Meski menghadapi kesulitan apapun Waton ini akan berusaha bangkit dan pantang menyerah Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkannya karena Waton ini yakin, usaha tidak akan pernah membohongi hasil Kemudian yang kelima, Waton Selasapong Weton ini berada di bawah naungan tunggak semi Yang artinya rezekinya akan terus tumbuh dan tidak akan habis-habis Seperti pohon yang tumbuh dan bertunas Seperti itulah rezekinya Selain itu, weton ini juga memiliki jiwa peneguh Dan mampu mengayomi banyak orang Weton ini juga suka menolong dan tidak suka melihat orang kesusahan Serta mereka akan memiliki ingatan yang tajam Dan selalu mengambil hikmah dari kegagalan yang pernah diperbuatnya Untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang Kemudian yang keenam, Weton Senin Wage. Woton ini di bawah naungan tunggak semi mana ia akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan rezeki juga memiliki sifat penolong dan tanpa pamrih, penampilannya sederhana dan bekerja keras. Weton ini juga suka diam dan mengamati segala sesuatu sambil mempelajari hal-hal yang perlu dipelajari sehingganya menjadi pengalamannya untuk meraih kesuksesan. Pemikirannya luas dan ingatannya sangat tajam. Kemudian yang terakhir weton Selasa Wage. Weton ini memiliki watak lakune bumi sehingga membuatnya sabar, lemah lembut dan suka mengalah terhadap hal-hal yang menurutnya tidak penting Moton ini juga memiliki sifat pekerja keras dan pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Pola pikirnya yang luas untuk mengembangkan karirnya membuat Moton ini akan mendapatkan kelimpahan rezeki dan disukai oleh malaikat pembagi rezeki Demikian Moton-Moton yang disukai oleh malaikat pembagi rezeki karena sifat dan sikapnya yang mendukung untuk mendapatkan rezeki Jika waton anda memiliki sifat tersebut Namun tidak disebutkan dalam video ini Waton anda juga termasuk waton-waton waton yang disukai oleh malaikat pembagi rezeki Karena hal yang paling penting adalah sikap dan sifat yang akan menentukan kesuksesan seseorang Namun hal yang perlu diingat hidup manusia, rezeki, dan keberuntungan sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia harus berusaha dan berdoa tetaplah bersikap terbuka namun kritis tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh